Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Ignatius dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua jangan lupa like, comment serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini di sini luar biasa ya. Kita akan melihat nih penampilan Ayu Ting Ting semalam di acara Risting Star dangdut Indonesia. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting di sini Ayu menuliskan untuk Risting Star dangdut malam ini mengenakan pakaian dari Andiyanata dari koleksi Annafa 2019. Style by Eric Halamin. Penatar rambutnya Krishna Rezi. Penampilan ayu malam ini Luar biasa dengan stylish yang Luar biasa dari atas sampai Bawah sungguh membuat Mata semakin terperangah. Erik Halamin Wow anggota Avenger Apa cewek-cewek anime Love you ayu titik 9 menit yang lalu dari angka Bali 20 mewah. Ayo titing malam hari ini. Diri Singsar Indonesia dangdut dengan balutan baju berwarna putih bergaris biru ya. Celana ungu bergaris dan sepatu putih. Pantopel yang sangat cantik sekali dengan warna rambut yang menyala persis seperti wanita-wanita Korea yang cantik dan aduhah. Hanya ayo titing di sini juga Erik Halamin memposting foto yang sama dengan Ayu Ting Ting di acara listing Dangdut Indonesia malam hari ini di kolaborasi dari Resensit Download Indonesia Mei 2021 Stylist by me, handnya Krisna reji cantik sekali ya sontak dari postingan Erik Halamin dan Ayu Ting Ting tersebut Banyak sekali komentar berdatangan Dari mom Aiting, lucunya Erik Halamin Asyik terima kasih ibu mom Aiting. Kemudian dari Angkasa Bali, super love you untuk Ayu Ting Ting Mewah love you juga untuk Ayu Ting Ting Dari titin 5425 wow mantap Wow keren T 5425 dan dia say ting. Adiana love you. untuk ayu ting-ting luar biasa thank you for the amazing of outfit Andi eric halamin CTR keren imida makin kesini comeback lagi doi ke ciri khasnya dari awal karir kpop girl apalagi sekarang didukung fashion stylist yang gak main-main the best team ayu ting-ting pokoknya dari saskal tim astaga cantik banget kakak love you untuk ayu ting-ting terima kasih saskal tim dari Men, gila sih ini kece badai. Love you, terima kasih doanya. Dan dilansir juga dari akun Instagram Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting. Kami di sini untuk listing star Indonesia dangdut. Official M love you fun untuk Ayu Ting Dan inilah penampilan Ayu Ting bersama Fasha U cinta gila dan juga ada Yad dan Danang Ivan Gunawan luar biasa ya penampilan semalam sungguh menakjubkan bahkan para ads juga memberikan penampilan yang luar biasa apalagi nih X ayat tim hoskin lambang dan ungu benjoget di satu panggung ya cuma di restring star Indonesia dangdut semalam ya luar biasa tuh penampilannya ayo bang diputer digoyang dan inilah empat peserta dari 7 peserta yang berhasil mengangkat layar interaktif raksasa mimin ucapkan selamat untuk peserta yang terpilih oleh para dewan juri yang Berhasil mengangkat layar interaktif raksasanya, semoga sukses kedepannya dan masih banyak lagi perjuangan kedepan yang harus dipertaruhkan. Sehat dan semangat selalu untuk para peserta IRIS ThinkStar Dangdut Indonesia. Irising Dangdut Indonesia menghadirkan juri-juri yang berkompeten, salah satunya ada Ayu Ting Ting ungu iet bustami dan juga danang dan tidak lupa juga stylishnya ada Bang Ivan Gunawan dari penampilan dengan lagu cinta gila mendapatkan respon dari para sahabat dari Rokana Mokhtar jam, jam. tiga-tiganya berkualitas dalam bersuara sudah ada khas masing-masing top Marco top acara racing star Indonesia dangdut menjadi trending di MNC TV. Gak salah memilih jurinya penyanyi papan atas Iyet Ayu Ting Ting Fasya Kalau mereka nyanyi trio menjadi panggung RISING Star INDONESIA DANGDUT RIUH MEMBAHANA Sukses untuk kalian Beratiga Ayu Tinting Bos Bustami dan juga Fasha Umu Dan komentar terbaru datang dari akun Instagram Ayu Ting Yang memposting-postingan fotonya yang sangat cantik Di sini Banyak sekali komentar berdatangan ya Dari akun Instagramnya Ayu Ting Karena memposting fotonya yang sangat cantik Rani Rajes, Direktur Peta Spektrum Film India juga mengomentari ya, Ini bukan Ayu Ting Ini orang model Korea Yeah, Ikes apakah saya salah Enggak lah Ayu is very style Wow Rani Raja seorang Direktur di Film-film India juga mengomentari Status Instagram Ayu Ting Ting ya, Karena malam hari ini memang luar biasa Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik Sekali tidak hanya Rani di sini juga ada Bog Harka Aku pikir Lisa Blackpink Loh ini love you Untuk Ayu Ting Ting Kemudian, juga dari Sofi Marcu Oni Anyo. Dani Santiago kira-in Lisa Blackpink cantik sekali memangnya Ayu Ting Ting malam hari ini di Reset Star Indonesia Dangdut karena ada Erik Halamin yang selalu memperhatikan secara detail stylist dan pakaian Ayu Ting Ting setiap harinya dalam setiap panggung dimanapun Erik Halamin selalu ditunjuk sebagai stylist andalan dari Ayu Ting Ting oke okay, sahabat masih banyak lagi stylist Ayu Ting Ting yang memang Memang dipersiapkan oleh Erik Halamin. Jadi bagi sahabat semua Saksikan terus ya Ayu Ting Ting Dimanapun stasiun televisinya Karena penampilan Ayu Ting Ting Memang semakin hari Semakin cantik dan menarik Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Semoga selalu diberikan kebahagiaan Dan kesehatan Oke sahabat ini saja informasi Yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan Kali ini jangan lupa like, comment serta Subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapat Informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.